Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Para penggemar dan pecinta sinetron Ikatan Cinta, dan juga penggemar dari artis cantik dan tampan, yaitu Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga, para penonton setianya kuncup channel dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja. Amin ya Robbal 'alamin. Nah, ya, di sini Bang Mimin ada berita. Terhangat, terhits dan terpopuler, seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Sebelum kalian memasuki pembahasan video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like share and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Oke guys selamat menyaksikan. Nama Amanda Manopo memang selalu jadi pusat perhatian. Ini berkat keberhasilannya membintangi sinetron ikatan cinta yang membuat publik penasaran dengan kehidupannya. Membintangi sinetron dengan rating nomor 1, Amanda Manopo tentu mendapatkan honor fantastis. Tak dapat dipungkiri, karir mantan kekasih Billy Syahputra ini kian meroket dan kebanjiran job. Tak heran jika Amanda mampu membeli barang-barang mewah dari hasil kerja kerasnya lain itu, Amanda juga sudah mampu membangun rumah impiannya sendiri. Belum lama ini, gaji Amanda Manopo dibongkar oleh akun TikTok. Akun tersebut memang sering mengulas gaji berbagai profesi, tak terkecuali gaji para artis. Dalam sebuah postingan di akun TikToknya, akun WBS merincikan gaji Amanda Manopo yang dihitung mulai dari per detik, menit, jam, bulan hingga tahun. Berapa sih gaji Amanda Manopo di Ikatan Cinta? Cek kata akun TikTok @saipulwbs Minggu 7/11. Dari penjelasan akun tersebut, gaji Amanda Manopo dirincikan per betik rep 1.543, kemudian rep 92.592 per menit, dan rep 55.5555.55 per hour, serta rep 133 juta per hari. Artinya, gaji Amanda Manopo setiap bulannya kurang lebih mencapai rep 4 miliar per bulan. Jika di total, aktris 22 tahun ini berhasil merauk Rp 48 miliar per tahun hanya dari syuting sinetron Ikatan Cinta. Postingan video tentang gaji Amanda Manopo langsung dihujani komentar para netizen. Banyak netizen yang terkejut sampai mengetahui gaji Amanda Manopo sebagai Andin di sinetron. Gaji sejam Amanda adalah gaji sebulan aku, tulis seorang netizen. Pantas barangnya Hermes semua, sebanding sama kerja kerasnya, ucap netizen lain. Ini baru sinetron kan, bukan yang lain, sahut yang lain dengan terkejut Pusing lihat nolnya, apalagi ngitung duitnya, imbu yang lain Dari penghasilannya itu, Amanda Manopo sukses membangun rumahnya sendiri Sudah tak asing lagi jika lawan main Arya Saloka itu juga gemar mengoleksi barang branded dari berbagai merek seperti Hermes dan masih banyak lagi di usia yang masih sangat muda, Amanda Manopo sukses menjadi salah satu artis berbakat dan membanggakan di tanah air. Oke guys sekian saja berita yang dapat Bang Mimin sampaikan. Thanks for watching and see you next time Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.